ora right, guys, balik lagi bersama gue di game liminal Dan sekarang kita udah nyampe di chapter 9 Dimana kemarin itu kita mempelajari, ya lebih karena mempelajari sih sebenarnya dibandingkan mainin puzzle ya, tentang perspektif hitam dan putih. Di kita kadang-kadang ngeliat sesuatu yang kira, kira kita kira ada tapi ternyata gak ada, ataupun sesuatu yang kita kira nggak ada tapi sebenarnya ada. That's cool, itu bikin itu bikin sebenarnya bikin pelajaran baru sih. Dan buat kalian yang pengen belajar jadi artis gambar, gue, gue saranin banget kalian Lihat video yang sebelumnya, jadi ya guys, kita masuk ke chapter berikutnya. Kemarin itu, kita tertidur dengan kondisi kita melihat alarm super gede bertuliskan 8 AM, dan sekarang kita bangun dengan lihat 8 AM. Ini kayak gua gue gak ngerti maksudnya apa. Iya, eh guys, gue mau ngitungin lu buat kalian yang belum like dan share, like dan share. Jadi, ya, jangan lupa buat subscribe, jadi kalian dapat notifikasi ketika kalian, ketika gue ngupload video, bukan kalian ngupload upload video. Sorry <laughs> ya, kita masuk aja ke game langsung. Kita matiin dulu alarmnya karena ini berisik dan kenapa gelap. Ini bukannya ruangan yang kemarin kita lewatin di Hitam putih itu ya. Kenapa di di perspektif hitam putih itu apakah kita mesti ngulang lagi dari awal? Ya, sebenarnya kita Halo. mesti masuk kelas ini ya. the way supposed to. Kua nggak ngerti ini maksudnya apa sih? They are no longer in control of something important to them. Mereka ngerasa kayak mereka tuh nggak nggak dalam kendali untuk sesuatu yang penting gitu. kan. What not? The problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see Jadi kita tuh terlalu takut gagal sampai same things again and again and again. Oh. And of course. We find exactly the failure we were looking for. Oh, Jadi maksud si dokter Glenn Pierce ini adalah dari selama ini kita tuh, selama ini tuh kita emang berada dalam terapinya dia gitu Emang secara, secara, secara benar gitu bukan Bukan ada error segala macem. Ini tuh dia, dia tuh mau ngasih tahu kita kalau kita tuh terlalu takut melihat dari perspektif yang berbeda gitu kan. Terlalu takut melihat dari perspektif yang berbeda. Kita terlalu takut salah sampai kita ya membutuhkan terapi ini gitu loh. Maksudnya tuh gitu. It's cool. Kamu akan selalu punya keberatan dalam, hidup, ini, kamu keberatan dalam hidup. Tapi sekarang kamu melihat hal-hal yang berbeda and you overcame them all were picking di luar kotak dan melewati jerago you understood them what they really hmm. because you kept moving forward no matter how far off the path you were told you were headed or how unexpected it became you found your way Ya, yeah, kita melewati jalur ini meskipun kita dibilang kita enggak boleh lewat sini dan kita kita ber, secara enggak langsung tuh dia menyatakan bahwa kita tuh berpikir di luar box gitu loh berpikir di luar batasan berpikir berpikir orang pada umumnya gitu kita melihat dari perspektif yang berbeda gitu apakah ini bakalan jadi jalan keluarnya gue gak tau ya guys tapi ya yeah, game ini keren banget guys nggak gue gue rekomendasiin buat buat kalian pemain none of this was, was so, real that. but It as as ya, yeah, dia akan menjadi nyata apa, tergantung do, kepercayaan kalian. Up, up. Wake up, ya guys! Gue bakalan salah cara rekomendasiin game ini. Ini keren banget! Jadi, udah end gitu doang. Udah end gitu doang, What? Chapter cuma end gitu doang What? Oke okay lah guys, gue gak tau apa yang bakal terjadi di Di, ya, di, di end of Di end of apa sih, director role atau screen role ini ya. Tapi gue mau review juga gamenya sebelum... ya, dari pandangan ada konten gitu kan. <laughs> kita review aja gamenya. Oke, okay, jadi game ini tuh sebenernya kita mau melihat hal-hal berbeda dari perspektif lain, dan ini sebenarnya sangat bagus sih buat kita belajar lebih ke filosofinya. Gue jarang banget ngeliatin game yang punya filosofi tertentu ya. Kayak misalnya kita... Kayak misalnya ini, di, ya game spesifik ini. Game ini mengajarkan kita buat ngelihat dari sudut pandang yang lain. Ketika kita merasa mungkin ini nggak bisa dilakuin, ya kita lihat dari sudut pandang yang lain. Apakah bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda ataupun kita harus gimanain gitu? Ya kita nggak tahu lah. Intinya tuh dia mengatakan kalau sendiri apapun yang kelihatan mustahil belum tentu mustahil. Tapi kalian harus melihatnya dari sudut pandang berbeda. Itu sebenarnya kayak salah satu apa ya? Salah satu Filosofi Chinese sih, gue gak tau siapa yang ngomongin itu, mungkin kalian bisa komen di bawah, jangan lupa buat komen kalau sandai kalian ada yang tau ya Tadi ya guys, secara gameplay game ini keren banget Gameplaynya keren banget, konsepnya menarik banget Dan gue belum pernah ngeliat yang kayak gini sebelumnya dan gue berharap banget sama developernya supaya mereka tetap bikin game kayak gini lagi Gue bakalan support banget mereka, that's cool, gue harap Developer-developer Indonesia ataupun yang bikin game ataupun lagi nyari inspirasi game kalian bisa lihat dari ini bikin sesuatu yang lebih keren lagi and ya yeah. that's all uh, secara grafik juga keren colorful nice uh, apa ya uh, dapat gitu loh semua sensasinya dapat dan ya yeah. that's very cool developer ini adalah Pillow Castle seperti yang kita lihat di sini dan ya yeah, guys. It's very cool. Hello Castle, you did a great job. I love you. <laughs> Thanks for dreaming. Thanks for creating the game. <laughs> I love you. Ya, yeah, gua sekarang kita udah selesai screen roll. Apakah masih ada yang lain lagi? Karena kalau nggak ini kontennya jadi cuma konten review game. apa-apa <laughs> sih sebenarnya konten review game. Karena gue juga jarang-jarang nge-review -jarang game, game di ending ya. Karena kebetulan ada screen rollnya dan kita cuma rekaman 7 menit doang. Thanks for Dreaming. Apa yang bisa gue lakukan di sini? Gue udah klik sesuatu, apakah dia bakal muncul? Oh enggak, jadi kita cuma sampai di super liminal doang. Ya guys, jadi video kali ini lebih ke arah filosofinya doang ya, bukan sesuatu yang bisa kalian anggap sebagai puzzle or anything. Jadi gue bakal saat-saat rekomodasiin game ini buat kalian yang isinya lagi butuh hiburan. Butuh hiburan dalam arti ya... Melepaskan diri sejenak dari pekerjaan, pengen game santai yang gak terlalu cepat, gak terlalu lambat juga yang bisa memicu otak kalian buat lebih bekerja secara santai, ya. Ini <laughs> anyway, guys. Kalau kalian suka sama game ini, jangan lupa buat cek juga game-game lain yang udah gue mainin, yaitu di deskripsi, karena gue naruh playlist dari semua game yang udah gue mainin di deskripsi. Jadi jangan lupa buat cek, jangan lupa juga buat cek semua end screen atau apapun, subscribe, like, share, karena itu bakal membantu buat buat channel gue untuk berkembang selanjutnya. Anya, meet you again in new game, thanks for watching, happy gaming, bye-bye!